di bawah video ini baik sebelum kita ke ramalan dan disini saya informasikan terlebih dahulu bahwasanya ramalan ini bersifat umum tidak bisa cocok semua orang dan semua energi jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini silahkan status di channel ini jika kamu merasa kurang cocok silakan cara yang lebih cocok kepada energi anda Di sini kita akan bahas tentang empat zodiak yang akan mendapatkan rezeki mendarat di bulan Agustus tahun 2021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 selanjutnya support energi kepada zodiak yang keempat yang mendapatkan reski mendadak di bulan agustus tahun 2021 jika kartu support energi sudah kita dapatkan kenisannya kita mengambilkan kesimpulan ataupun yang memperkuatkan ramalan zodiak yang akan mendapatkan reski mendadak di bulan agustus tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya baik di sini kartunya sudah kita dapatkan kenisannya kita membuka dan membacakannya. Zodiak yang pertama adalah Enko pentakel ataupun delapan koin. Untuk zodiak yang pertama, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo, yang dimana sini digambarkan. Seorang Virgo akan mendapatkan rezeki mendadak di bulan Agustus tahun di sini digambarkan. Seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang rajin bekerja, tekun bekerja, disiplin dalam bekerja, dan mengutamakan yang namanya pekerjaan yang dimana di sini ketimbang melihat hasilnya terlebih dahulu. Namun di sini tanpa pego sadar dengan kedisiplinan dan kegigihannya serta tanpa mau menyerah, di sini keuangan seorang pego akan meningkat drastis di bulan Agustus tahun 2021 yang dimana di sini tanpa pego duga-duga dan sadari sebelumnya dan untuk support energinya adalah King of Cup. Secara umumnya King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang, pikirannya seseorang yang sudah dewasa, serta seseorang yang lebih tua dari Virgo sendiri dan di sini menggambarkan seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang gigih, giat, gigi, disiplin, dan mengutamakan pekerjaan, yang dimana di sini ketimbang hasilnya terlebih dahulu, dan di bulan Agustus tahun 2021, tanpa Virgo sadar keuangan akan meningkat drastis, kehidupan akan meningkat drastis, yang dimana di sini berkat doa dan dukungan dari seorang orang tua, serta... Orang-orang dekat Virgo sendiri, dan untuk kartu kesimpulannya adalah justice. Secara umumnya justice itu diartikan sebab akibat keadilan. Dan jika kartu justice kita gabungkan dengan kartu zodiak yang pertama di sini menggambarkan sebab seorang Virgo yang pantang menyerah, yang disiplin mengutamakan kerjaan terlebih dahulu akan mengakibatkan di sini. Keuangan meningkat, kehidupan meningkat, finansial meningkat tanpa Virgo sadari yang didukungkan oleh orang tua serta orang-orang terdekat Virgo sendiri. Dan untuk zodiak yang kedua adalah Ace of Cup ataupun Satu Tiara. Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius. Di sini digambarkan seorang Aquarius akan mendapatkan rezeki mendadak di bulan Agustus tahun 2021. Di sini ada beberapa prediksi yang akan didapatkan oleh seorang Aquarius. Yang pertama seorang Aquarius akan bertemu pasangan di bulan Agustus tahun 2021 yang dimana di sini tanpa Akwaris seliris seorang pasangan akan mengajak ke jenjang pernikahan, ke jenjang yang lebih serius, yang dimana di sini awal mula untuk mendapatkan kebahagiaan, keharmonisan, hubungan asmara, seorang akwaris bersama seorang pasangan. Dan di sini ada beberapa prediksi lagi yang dimana di sini digambarkan seorang Aquarius akan melakukan sebuah pekerjaan, yang dimana di sini dalam bentuk pekerjaan yang baru, yang ia dapatkan tanpa ia duga-duga dari seseorang yang dekat dengan Aquarius sendiri. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Aquarius akan memulai sebuah usaha, yang dimana usaha tersebut miliknya sendiri, yang ia buat, yang ia bangun, ataupun yang ia lakukan dengan saran dari seorang pasangan ataupun dari orang-orang terdekat Aquarius sendiri yang dimana akan berdampak positif kepada kehidupan serta finansialnya dan untuk support energinya adalah King of Pentacle. Secara umumnya King of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah matang, kiranya seseorang yang sudah dewasa serta seseorang yang lebih tua dari Aquarius sendiri dan di sini menggambarkan sosok seorang Aquarius mendapatkan Kategori yang dimana di sini dalam makan rezeki mendadak, yaitu yang pertama, seorang Aquarius bertemu pasangan yang dimana di sini tanpa Aquarius sadari seorang pasangan akan mengajar jenjang yang lebih serius ke jenjang pernikahan yang dimana di sini lalu didukung oleh orang tua pasangan serta orang tua Aquarius sendiri dan diprediksi yang kedua seorang Aquarius akan membuka sebuah usaha yang dimana usaha tersebut usahanya sendiri yang dimana juga di sini atas. Dukungan dari orang tua, yang dimana bersifat mendadak, yang akan berdampak positif kepada kehidupan serta finansialnya, dan di sini juga tidak cukup kemungkinan bahwasanya Sumang Aquarius akan mendapatkan satu pekerjaan yang dimana di sini ditawarkan oleh seseorang yang dekat dengan Aquarius tanpa Aquarius sadari yang juga mendongkrak keuangannya. Dan jika kartu justice kita gabungkan dengan kartu yang kedua di sini menggambarkan efek yang ditimbulkan dari dukungan dorongan dari seorang-orang tua orang tua pasangan akan banyak menimbulkan kepada kebaikan yang lebih bagus kepada seorang Aquarius yang dimana di sini semuanya bersifat mendadak yang dimana juga di sini akan mendokat keuangan kehidupan seorang Aquarius sendiri dan di disini juga terdapat tiga kategori yang akan didapatkan oleh seorang Aquarius secara mendadak yaitu pasangan yang kedua adalah pekerjaan dan yang ketiga adalah tawaran pekerjaan yang dimana mendokat keuangan lebih bagus lagi dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah Ten of tackle ataupun 10 poin. Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang dimana di sini digambarkan seorang Scorpio akan mendapatkan keskipun darat di bulan Agustus tahun 2021. Di sini dikategorikan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang suka berbagi kepada orang yang membutuhkan terutama orang-orang tua yang membutuhkan dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya pintu rezeki seorang Scorpio akan terbuka lebar yang dimana mana di sini ia tidak tahu ataupun tidak ia duga-duga sebelumnya yang berdampak positif kepada peningkatan keuangan yang sangat drastis di bulan Agustus tahun 2021 atas berkat dorongan bantuan dan doa dari sebuah keluarga serta pasangan Scorpio sendiri dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya setiap usaha yang dilakukan oleh seorang Scorpio akan menghasilkan keuangan yang sangat bagus serta mendongkrak kehidupan lebih bagus lagi tanpa Scorpio sadari sehingga disinilah dikategorikan seorang Scorpio akan mendapatkan rezeki mendadak di bulan Agustus Tahun 2021 dan untuk support energinya adalah King of Swords secara umumnya King of Swords itu seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa serta seseorang yang lebih tua dari Scorpio sendiri dan di sini menggambarkan sosok seorang Scorpio akan mendapatkan keuangan yang sangat meningkat yang dimana di sini dikarenakan seorang Scorpio suka berbagi dengan orang-orang tua yang membutuhkan yang disimpulkan dengan King Oxford yang dimana mana sini menjadi pemicu kepada seorang Scorpio pintu resbihnya akan terbuka lebar yang dimana mana di sini Scorpio tidak sadar dan tidak duga-duga sebelumnya dan di sini apapun pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Scorpio akan berbuah manis serta mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi tanpa Scorpio sadari juga dan jika kartu prajasi kita gabungkan dengan Zodiac yang ketiga di sini menggambarkan Keadilan sebab akibat yang didapatkan oleh seorang Scorpio atas tindakan yang ia lakukan dengan suka berbagi kepada orang lain, terutama orang-orang tua yang membutuhkan, akan berdampak positif kepada keuangan, yang dimana di sini keuangan finansial serta pintu rezeki akan terbuka lebar di bulan Agustus tahun 2021 dan untuk kartu joget yang keempat adalah Six of Pentacles ataupun enam koin. Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Cancer yang dimana mana di sini digambarkan seorang Cancer akan mendapatkan rezeki mendarat di bulan Agustus tahun 2021. Di sini zodiak yang keempat tidak jauh berbeda dengan zodiak yang ketiga yang di mana di sini pintu terus kita dengan sifat berbagi kepada orang lain. Dan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang cancer akan suka membantu orang lain yang dimana di sini menjadi pemicu pintu dia akan semakin terbuka lebar tanpa ia yes sadari dan tanpa ia duga-duga. Di -duga. hmm. sini juga digambarkan bahwasanya seorang cancer akan banyak mendapatkan tawaran pekerjaan yang dimana di sini besar yang tak pernah ia duga-duga tak pernah ia sangka-sangka sebelumnya yang dimana di sini akan mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi dan di sini juga tidak terbentuk kemungkinan bahwasanya seorang cancer akan membeli sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang akan mendongkrak keuangan yang dimana juga meningkatkan finansial tanpa seorang cancer sadari yang dimana di sini berkat seorang cancer sudah berbagi yang menyebabkan pintu rezeki terbuka lebar dan untuk support energinya adalah. Queen of Pentacle secara umumnya Queen of Pentacle itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan cancer sendiri dan di sini menggambarkan sosok seorang cancer merupakan sosok seseorang yang mendapatkan rezeki mendarat di bulan Agustus tahun 2021 yang dimana di sini dikarenakan dengan suka berbagai kepada orang lain itu meski seorang cancer akan terbuka lebar yang dimana di sini tidak pernah ia sangka dan tidak pernah ia duga-duga sebelumnya dan di sini juga soal cancer akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang banyak yang dimana di sini berkat dukungan dari orang-orang yang ia bantu berkat dukungan dari pasangan, yang dimana di sini mampu mendokter keuangan finansial lebih bagus lagi. Dan jika kartu justice kita gabungkan dengan zodiac yang keempat di sini menggambarkan keadilan sebab akibat akan dirasakan oleh seorang Cancer di bulan Agustus tahun 2021, yang dimana di sini keuangan rezeki finansial akan meningkat drastis dan di sini juga pintu respi akan terbuka lewat tanpa kanker sadar sebelumnya yang dimana semua ini terjadi karena kan seorang juga suka berbagi kepada orang lain dan di sini seorang kanker mendapatkan doa dan dukungan dari seorang pasangan cancer sendiri dan di sini bisa kita simpulkan apa zodiak yang akan mendapatkan meski mendarat di bulan Agustus tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Virgo yang kedua zodiak Aquarius yang ketiga zodiak Scorpio. Dan yang keempat adalah zodiak Cancer. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang Fazodia zodiak yang mendapatkan raksa dari dari bulan Agustus tahun 2021. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.